baik kita akan kembali lagi ke buku bantu piutang oke sekarang tugas kita adalah mengisi saldo oke kira-kira kalau kita mau mencari saldo akhir daripada piutang miraco digital kira-kira rumusnya diakutansi seperti apa kita akan mencari saldo akhir piutang miraco digital Oke, lihat di monitor ya, yang Bapak share ya. Oke, kira-kira rumus yang kita gunakan apa? Kalau secara akuntansi, debit tambah debit. Saldo awal ditambah dengan mutasi debit, dikurang dengan mutasi kre kredit. Oke, atau boleh debit ditambah debit, dikurang kredit tambah kre kredit. Oke, maksudnya saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit. Dikurang dengan saldo awal kredit, ditambah dengan mutasi kredit. Tetapi di sini kita tidak menggunakan rumus itu, tetapi di sini kita akan menggunakan rumus IF. Oke, perhatikan, Bapak, Bapak gunakan rumus IF ya. Tolong diperhatikan semuanya. Oke, sama dengan IF jika buka kurung saldo awal debit. Ditambah dengan mutasi debit Oke okay, Ditambah dengan mutasi debit Lebih besar dari Saldo awal kredit Ditambah Dengan mutasi kredit Oke okay, Maka Buka kurung dua kali Debit Ditambah dengan debit Oke okay, Saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit tutup kurung dikurang buka kurung saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit tutup kurung dua kali yang lainnya adalah 0 tutup kurung enter maka di sini tinggal 44 juta oke demikian juga halnya dengan saldo awal saldo akhir kredit Oke, okay, sama rumusnya, sama dengan If, perhatikan If Saldo awal debit, sorry Saldo awal kredit Saldo awal kredit Ditambah dengan mutasi kredit Lebih besar dari Saldo awal debit Ditambah dengan mutasi debit Maka Oke, okay, buka kurung lagi Dua kali Saldo awal kredit Ditambah dengan mutasi kredit, tutup kurung dikurang, buka kurung, saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit, tutup kurung dua kali. Yang lainnya adalah nol. Oke, tutup kurung, maka di sini hasilnya nol. Kenapa nol? Karena mutasi debit lebih besar daripada mutasi kredit. Jelas ya. Nyambung, kenapa? Oke, perhatikan. Kalau kita mau mencari saldo awal, saldo akhir kan pasti saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit dikurang dengan kredit kan? Betul ya, betul. Oke, sama dengan halnya, saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit dikurang dengan saldo awal kredit dikurang ditambah dengan mutasi kredit. Kredit sama kan? Cuma di sini kita logikakan menggunakan fungsi if. Tujuannya apa? Pada saat nanti kita membuat buku besar, apabila dia bersaldo normal kredit, maka kita tidak perlu lagi membuat pusing-pusing untuk membuat rumusnya. Dia sudah secara otomatis akan membuat menyesuaikan dengan saldo masing-masing. Apabila yang dikredit lebih besar, maka dia akan bersaldo normal kredit. Apabila dia bersaldo... Saldo kredit debit lebih besar maka dia akan bersaldo debit. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Tolong perhatikan Bapak ulangi sekali lagi. Ini logika dari akuntansi. Oke, logika dari akuntansi. Perhatikan sekali lagi. If jika ya kan, if kan artinya jika kan jika buka kurung saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit. Lebih besar dari Saldo awal kredit Ditambah dengan Mutasi kredit Maka oke okay, Maka buka kurung dua kali Saldo awal debit Maka ini adalah Ini akan dijumlahkan nanti Maka saldo awal debit Ditambah dengan mutasi debit Tutup kurung Dikurang Buka kurung Saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit. Tutup kurung, kemudian tutup kurung sekali lagi, maka yang lainnya adalah 0. Tutup kurung. Kalau kita buat yang lainnya adalah satu yang lainnya adalah satu maka nanti dia akan muncul. Kalau umpamanya lebih besar saldo awal kredit, maka dia akan muncul satu tetapi, apabila saldo awal debit lebih besar, maka satu tidak akan dibaca. Oke, okay. Bapak, ulangi lagi di sini: sama seperti rumus yang ada di sini, bedanya cuma di sini debit, di sini kredit. Oke, okay. if buka kurung saldo awal kredit, ditambah dengan mutasi kredit, kebalikannya ya lebih besar dari saldo awal debit.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 maka nanti di kolom kredit akan muncul satu. Kenapa? Karena saldo awal debit lebih besar daripada saldo kredit. Tetapi kalau kita katakan di sini saldo yang lainnya adalah nol, maka dia akan muncul nol. Oke, di sini juga sama. Kita ganti satu menjadi nol. Oke, nyambung ya. Oke, coba dipraktekkan. Sudah ada isinya, kan? Saldo debit dengan saldo kredit ini. Mutasi debit, mutasi kredit sudah ada, kan? Semua sudah ada. Oke, silakan dipraktekkan untuk mengisi saldo akhir. Gunakan fungsi IF, kita berlogika akuntansi. Debit dengan debit bertemu ditambah, kredit dengan kredit ditambah. Jika debit dengan kredit bertemu dikurang. Jika kredit ketemu dengan debit dikurangkan begitu kan? Oke, di sini jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurang kredit kan gitu. Tetapi jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang de debit. Ayo Agung, kok diam aja Udah ya, oke okay. Sinta gimana Sinta? Udah beres? Oke, okay. ayu sudah beres, sudah bisa oke, Dian Oktapiani oke, Rosa wilandari Waspa Salsa debit kreditnya ya oke bagi yang sudah selesai coba ke buku bantu hutang Caranya sama persis seperti buku bantu utang dipraktekkan langsung bagi yang sudah selesai. Caranya sama persis seperti buku bantu piutang ini. Tapi sebelumnya coba stop dulu deh, jangan dulu, jangan dulu. Nanti kita bareng-bareng aja. depita udah selesai belum? Udah selesai? oke okay, trianur oke okay, adbet adbet oke okay, adbet mau hilang cuma ada namanya aja entah kemana orangnya sandy sandy ini juga sama mau hilang tak kemana orangnya Devita Yuson nah udah tadi ya Edbed Sandy sudah Karolin gimana Karolin sudah Karolin Fabia sudah Fabia oke Puput Oke okay. Sudah semua? Siapa lagi yang belum? Sudah semua belum? Oke okay, Kalau sudah kita lanjut Perhatikan Perhatikan ya di sini tadi sudah ada buku bantu piutang Mirako, kalau kita lihat di master buku bantu, di sini masih ada satu lagi adalah panorama foto. Oke okay, panorama po, foto. Bagaimana kita cara membuat buku bantu untuk panorama foto? Anda tidak usah lagi membuat rumus lagi, Anda tinggal blok semua tabel yang ada, yang sudah kita buat, yang sudah selesai semuanya. Anda tinggal copy. copy, letakkan dua baris di bawahnya, kemudian enter ataupun paste kan ganti menjadi CS02 secara otomatis. Dia sudah muncul. Jadi, intinya bahwa selesaikan dulu satu tabel. Kalau sudah selesai semua, baru masuk ke tabel yang lain. Gitu ya. Terus, bagaimana, Pak? Kalau seandainya ada lagi, Pak, pelanggan yang baru gitu ya, ada lagi pelanggan yang baru, oke, jika ada pelanggan yang baru, Anda masuk ke master buku bantu, umpamanya muncul satu CS03 namanya adalah PT MS pulungan, gitu ya PT MS pulungan oke, punya Bapak ini berarti ya pulungan oke bagaimana caranya? tinggal copy lagi seperti tadi, di buku membantu piutang ini, copy lagi ke bawah ctrl c lagi, dua baris di bawahnya ctrl v, cs02 ganti menjadi cs03 maka otomatis muncul ms pulungan gitu ya nyambung oke, silahkan kan dulu ada dua ada dua kan tadi ya ada dua, silahkan dikopikan lagi. Dibuatkan untuk panorama fotonya. Copy blok yang di atas tadi, yang di sini blok. Ctrl C, kemudian masukkan di sini, Ctrl V. Yang kemudian CS01 ganti menjadi CS02. oke. Okay sekarang silakan untuk buku bantu hutang. Silakan untuk buku bantu hutang, caranya sama persis seperti tadi. Sama persis, cuma nanti letaknya yang berbeda. Letak apa? Waktu kita memblok, kita bloknya mulai dari A16. Kalau tadi kita bloknya adalah mulai dari A5, tapi di sini kita mulai dari A16. A17, sorry A17. Sama caranya seperti buku bantu piutang. Silakan, ini dipraktekkan untuk buku bantu hutangnya. Udah dibuka buku bantu hutangnya. Oke, silakan dipraktekkan caranya sama persis seperti tadi. caranya sama persis seperti tadi pakai rumus piluk up sama seperti tadi buku master buku bantu kita masuk dari SL01 kita blok F4 kemudian titik koma kemudian dua, titik koma lagi pulse Oke, tutup kurung, enter. Kita cari di buku terbantu di sini SL. 01, bapak masukkan di sini. Maka dia muncul di sini adalah Vettel call Oke, yang kemudian kita lihat lagi monster buku bantu. Di satu, dua, tiga, empat, berarti di sini. Saldonya ada di kolom keempat. Berarti bapak tinggal copy ini. Ctrl C Escape, masuk ke saldo saldo kredit ya yang kemudian bapak ganti 2 jadi 4 oke 196 juta ya yang kemudian saldo debit sama seperti tadi saldo debit juga sama seperti tadi pakai rumus SUMIF sama dengan sum if kode pemasok juga nanti akan kita gunakan kita ketikkan di kolom referensi samip ring kita masuk jurnal umum mulai dari l8 sampai dengan g140 g140 f4 titik koma Kemudian masuk lagi ke buku bantu utang kriterianya kriterianya adalah SL 08. Kemudian titik koma lagi yang mau dijumlahkan adalah kolom kredit kolom debit ya kolom debit masuk lagi ke jurnal umum Papa belok kolom debit yaitu mulai dari F 140 sampai dengan F8 sampai dengan F 140. hari dia oke okay, bapak ulangi lagi ada kesalahan sedikit sama dengan if sam if sam if buka kurung jurnal umum mulai dari E8 sampai dengan G140 G paling terakhir kemudian F4 titik koma Kemudian di sini ada kriteria, kita klik buku bantu, klik kode suppliernya suppliernya kemudian titik koma, kemudian sumring yang mau kita jumlahkan adalah kolom debit. Maka di sini kita mulai dari kolom debit yaitu dari F8, sini F8 ya, F8 sampai dengan F140, sampai dengan F140, F4, titik koma, sorry kurung enter. Di sini hasilnya nol Kenapa? Karena belum ada. Oke. Okay. Kalau seandainya di sini Bapak cari master akun utang usaha, utang usaha adalah 2110, umpamanya. Oke, okay, 2110 di jurnal umum. Bapak masih katakan di bawah di sini utang usaha. Oke. Okay jumlahnya di sini adalah ada pembayaran katakan 45 juta. Oke, 45 juta dengan sini SL001 di sini belum ada muncul ya. Belum terlihat ya angka ya. Kenapa belum terlihat? Karena belum kita ketikkan kode daripada si pemasoknya di hutang usaha. SL001. 45 juta secara otomatis akan muncul di sini 45 juta. Oke. Okay. Demikian juga dengan rumus yang di sini juga sama. Kita tinggal dari sini kita kopikan karena yang mau kita jumlahkan adalah kolom G. Ini kolom G di kolom kredit sini. Maka klik dua kali Ctrl V, Ctrl F-nya ganti menjadi sorry, F-nya ganti menjadi G. F-nya ganti menjadi G. Enter 0. Ya kan? Yang kemudian di sini di jurnal umum kita lihat katakan di sini ada menambah lagi 15 juta umpamanya. Ada 15 juta bertambah, di buku bantu utang juga secara otomatis sudah muncul 15 juta. Oke. Okay. Silakan langsung dipraktekkan. Yang kemudian ini gunakan lagi tadi fungsi if lagi tadi. if buka kurung jika Saldo debit ditambah dengan mutasi debit lebih besar daripada mutasi saldo awal kredit ditambah dengan mutasi kredit. Maka, ya kan, buka kurung dua kali saldo awal debit ditambah dengan mutasi debit. Tutup kurung dikurang buka kurung saldo awal kredit ditambah dengan. Mutasi kredit ditambah dengan mutasi kredit tutup kurung dua kali, kemudian titik koma yang lainnya adalah nol. Maka di sini hasilnya nol. Kenapa nol? Karena saldo kredit lebih besar daripada saldo de debit. Demikian juga di sini, if jika saldo awal kredit ditambah dengan mutasi debit, sorry, mutasi kredit lebih besar.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 Maka di sini akan muncul 166 juta sudah di 196 ditambah dikurang 45 ditambah 515 kita coba 196 dikurang 45 ditambah 15 hasilnya sama 166 oke, oke sudah selesai sudah selesai semuanya iya yang lain yang lainnya udah semua oke baru dua orang yang menjawab yang lainnya sudah belum mata masih bingung agung kepala jangka panas oke Puput, gimana Puput, sudah? Oh, lagi coba. Ngomong dong, kalau belum. Dian, gimana Dian? Oke, okay, silahkan di dekat. Sandy, gimana Sandy? Baru bangun kamu ya. dari tadi dipanggilin kamu diem aja oh gitu oke okay. kori gimana kori sudah oke okay, salsa waspa oke okay, depita belum ya rosa Rosa Udah oke okay. Tiarnur Trianur Udah Adbet Adbet Belum oke okay. Dicoba ya Mana bingungnya Kalau bingung tanyakan Sendiri ditanyakan Kalau bingung Ini si Fabia ini Kayaknya bingung nih Waduh, tinggal 10 menit lagi lagi. Kita belum masuk satu lagi ke buku bantu persediaan nanti ini akan masuk dalam UTS nih. Ke dalam UTS nanti Anda tidak akan menggunakan Excel, tetapi Anda menuliskan. Rumus di buku di kertas seakan-akan Anda bekerja di Excel. Iya, betul-betul nggak ada Excel, jadi nanti ya cek, Pak. Ya, nanti Bapak buatkan nanti di kertas master akunnya ini daftar piutang ini daftar persediaan ini daftar di segala macam. Bapak buat dan tuju apa tabel jurnal umum, buku bantu utang, buku bantu itu nanti Anda ketikkan apa Anda tuliskan rumusnya di sel. Ya, di sel berapa rumusnya ini? Kalau umpamanya kan ada sitnya, umpamanya master akun, berarti kan harus ada tulisan master akun juga. Contoh seperti ini. Di sini kan ada di sini nih jurnal umum kan? Ya, ini tulisan jurnal umum ini juga harus ada. Oke. Okay. Iya. Harus harus iya, harus gambar dolar jangan tekan F4 tapi harus gambar dolarnya yang itu dimasukkan kalau kita tuliskan rumusnya itu kira-kira seperti ini bentuknya kalau kita ketikkan di kertas kira-kira seperti ini nantinya terlihat kira-kira ah, se seperti inilah tulisannya di kertas itu oke okay. nanti setelah ditulis di kertas dipoto atau di scan nanti dikirim di LMS boleh dalam bentuk PDF, boleh bentuk dalam foto ya saya minimal tiga hari nanti Bapak kasih tahu ya oke sudah semua oke kita lanjut ke buku bantu persediaan Oke okay, buku bantu persediaan. Ini pada prinsipnya sama juga seperti buku bantu utang dengan buku bantu piutang. Oke, okay. di sini masih tetap kita <coughs> di sini masih tetap kita menggunakan fungsi piluk sama dengan piluk Ya udah paham lah ya. Piluk buka kurung. Oke, okay. kita klikkan di sini kode persediaannya di E5 titik koma yang kemudian kita masuk ke master buku bantu. Di mana di sini? Ada tiga jenis persediaan. Kita klik, kita blok sampai ke bawah. Oke. Yang kemudian kita tekan F4 titik koma. Yang mau kita baca adalah kolom yang kedua, kedua kan. Nama-nama, nama persediaan kan kolom kedua ya. Oke. Koma dua titik koma. Kemudian pulse. Kemudian enter. Tutup kurung enter. Di sini NA. Kita masuk buku bantu, kita ambil salah satu kode persediaannya. Kemudian kita masuk ke buku bantu persediaan. Kemudian muncul di sini adalah Nikol. Gitu ya. Yang kemudian di sini ada saldo awal. Saldo awal di sini kita lihat di master buku akun. Di sini ada saldo awalnya kuantitasnya 15, harganya 19.500, nilainya 292. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat tadi adalah Nama persediaan ada di kolom kedua, kuantitas di kolom ketiga. Oke. Okay. Harga pokok periode di kolom ketiga. Kolom keempat, sorry kolom keempat. Maka di sini kita tinggal kopikan saja dari sini rumusnya. Kalau kita kopikan, Ctrl C yang kemudian di sini quantity kita ganti 2 jadi tiga, Enter Oke, kita ganti 2 jadi tiga, Yang kemudian kita kopikan lagi rumusnya ini, Ctrl C. Kita masukkan ke kolom harga, 3 ganti jadi 4. Oke, di sini muncul harganya. Jumlahnya adalah kuantitas dikali dengan harga. Oke, jelas ya? Ini masih menggunakan sama up semuanya. Sekarang bagaimana kita mengisi kolom mutasi persediaan penerimaan dan pengeluaran? Perhatikan di jurnal umum Bapak sudah sediakan di sini kolom bantu persediaan, oke? Okay. Di mana nanti kode persediaan Bapak kita ketikkan adalah di kolom kode persediaan, oke? Okay. Kita menjumlahkan persediaan ini berdasarkan kode persediaan. Maka di buku bantu persediaan di sini kita menggunakan rumus SUMIF. oke? Okay. Kita menggunakan rumus sam bapak ulangi perhatikan sama dengan sampip. Buka kurung ring, ringnya di sini dari jurnal umum. Kita mulai dari H8 karena kode persediaan. Nanti kita ketikkan di kode persedia. persediaan, kita blok sampai dengan ke pengeluaran saja. Nggak usah sampai ke saldo, boleh nggak apa sampai ke saldo? Boleh, tapi cukup sampai di sini saja. Sampai dengan terakhir kita blok. Sampai dengan N. 140. Kemudian F4. Kemudian titik koma. Di sini muncul kriteria. Kita masuk ke buku bantu persediaan. Kita klik kriterianya. Yang kemudian titik koma. Di sini ada rumus sumring. Yang mau kita jumlahkan adalah kuantitas daripada penerima. Penerimaan yang ada di jurnal umum. Maka di sini kita blok. Mulai dari penerimaan kuantitinya. Mulai dari I8 sampai dengan 140. Ini 140 F4 kemudian buka kurung enter. Masih 0. Kenapa 0? Karena belum ada. Kita coba. Kita masuk ke master persediaan, kita cari kode persediaan. Kode persediaan barang 11170. Oke, kita masuk ke jurnal umum kata di persediaan. Oke, ada pembelian persediaan ini nanti akan kita ketikkan. Harus sejajar ya, persediaan. Oke, ada persediaan barang masuk di sini sebesar katakan 8. Oke, katakan delapan. Apakah delapan ini sudah masuk di buku bantu persediaan? Belum masuk. Kenapa belum masuk? Karena belum ada kode yang mau dijumlahkan. Oke, ini dijumlahkan berdasarkan kode. Maka di jurnal umum, Bapak ketikan di sini kodenya maka di sini akan muncul di buku bantu persediaan akan muncul 8. Oke. Kalau di sini harganya 19.500, katakan di sini di jurnal umum ada kenaikan harga menjadi 19.600. Ini kita ketik secara manual. Oke, 19.600. 19.600 ini nilainya berapa? Nilainya adalah kuantiti dikali dengan har harga. Oke, dikali dengan harga. 156 800. Berarti ini juga harus kita jumlahkan dong, Pak, di buku persediaan. Iya. Kita lihat jumlah. Jumlah. Jumlah ada yang ada di apa namanya? di jurnal umum, ada di kolom apa ini? Kolom K. Tadi kolom I kan sudah kita jumlahkan kan? Sekarang kolom K yang mau kita jumlahkan. Oke, perhatikan. Di sini kita menggunakan rumus sumif juga sama sum if buka kurung range-nya, range sama juga dengan jurnal umum. Kita blok mulai dari H8 sampai dengan N 140. 140. Kemudian F4 titik koma, kita masuk buku-buku bantu persediaan, kita klik lagi kode persediaannya, kemudian kita jumlahkan adalah kolom jumlah. Oke, kolom jumlah di mana? Kolom jumlah yang ada di buku jumlah bantu persediaan pada penerima penerimaan yaitu mulai dari k8 kalapan sampai dengan k140 okay. sampai dengan k140 f4 buka aku, tutup burung enter maka di sini akan muncul oke okay. di sini kita menggunakan metode rata-rata untuk mencari harga adalah jumlah harga dibagi dengan quantity maka ketemu harganya 19.600. Oke. Yang selanjutnya, kalau seandainya ada persediaan keluar, ada terjadi penjualan. Oke. Ada di penjualan